Siti Nurhaliza, penyanyi asal Malaysia paling populer dan paling berprestasi. Ia lahir di Pahang, Malaysia pada tanggal 11 Januari tahun 1979. Merilis album pertamanya di tahun 1996 dengan lagu berjudul Jerat Percintaan. Namanya meroket pada album keduanya di tahun 1997 dengan hitsnya Betapa Ku Cinta Padamu yang judul aslinya adalah Aku Cinta Padamu. Ia adalah orang Malaysia pertama yang berjalan di Karpet Merah Grammy Award pada 2007 di Los Angeles Amerika Serikat sepanjang karir bermusiknya lebih dari 300 penghargaan baik dalam maupun luar negeri yang telah ia terima